teman-teman berjumpa lagi di channel mainan waw wow. di video kali ini kita bermain-main-mainan teman-teman untungnya main-mainan tuh teman-teman aku punya mainan banyak teman-teman teman-teman apa ada yang mau kalau teman-teman ada yang mau teman-teman subscribe dulu di channel ini ya jangan lupa subscribe teman-teman tuh Tuh, banyak mainan teman-teman. Tuh, ini ada pesawat-pesawatan Tayo, bisa dibilang toya juga, teman-teman. Nah, terus ini ada mainan uh, dinosaurus, teman-teman. Tuh, bagus sekali ya. Terus ini ada badak juga, teman-teman. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, keren sekali mainannya, teman-teman. Wow, di sini ada macan, teman-teman. Tuh. Macan. Wak wow macan. Wah, keren sekali nih. Tuh, ini ada Bapak Ultraman, teman-teman tuh. -teman. Ultraman. Tres. ultraman terbang. Wih. Wow, keren sekali, teman-teman. Wak waw, waw. Tuh. Ultramannya kita berdirikan lagi teman-teman ya. Tuh. Nah, ini ada mainan apa lagi di sini? Wah, ini nih ada mainannya lagi viral teman-teman. Ini namanya Latu Latu bisa muter-muter. Tok tok tok tok tok tok tok. Tek tek tek tek tek tek tek tek. tek. Wow, keren. Tuh teman-teman tuh mainannya masih banyak lagi tuh Wah. Ultraman lagi ya Nunggu kambing teman-teman tuh Wow Eh bukan kambing teman-teman Dinosaurus Tuh Tuh Wow Mainannya keren sekali teman-teman Wah Ini bapak tentara lagi naik Apa ini teman temannya Wow Keren sekali ya mainannya ya Wow Bisa dinaikin gitu teman-teman ya Tuh Tuh Wah ada badak teman-teman Tuh Wow, badaknya besar sekali teman-teman. Ini badaknya kuat sekali nih. Wow, keren. Ultramannya kita kumpulin di sini teman-teman. Wow, keren sekali Ultramannya. Kita tidurin di sini teman-teman. Tuh, tuh. Kita berdirikan saja. Wow, coba kita hitung Ultramannya ada berapa? Satu, dua tiga, wow, ultramannya banyak sekali teman-teman, wow. wow, terus dinosaurusnya ada berapa ya? satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, wow banyak sekali teman-teman, ya. Ya, sudah, yang belum subscribe, subscribe dulu, ya, teman-teman. Ya, tuh mainannya banyak, nanti dikasih mainan, ya. Tuh, banyak kan? Ya, sudah, nanti kita buat video yang lebih bagus, teman-teman. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, teman-teman. Dadah, sampai berjumpa lagi.